Hello, happy. Happy Learn English with happy English course. Hello guys, what's going on? Nah, hari ini materi grammar kita adalah some and any. Miss Adinda akan menjelaskan kalian nih, kapan sih kita menggunakan kata some and kapan sih kita menggunakan kata any? Let's, we discuss about that. Remember, some and any actually have same meaning. Oke, okay, some and any memiliki arti yang sama, yakni bisa kita mentranslitkannya dalam bahasa Indonesia yakni beberapa. And remember, some and any masuk ke golongan quantifier. Miss Adinda, quantifier itu apa sih? Nah, quantifier itu adalah kata yang berfungsi untuk menyatakan jumlah. Oke, okay, quantifier adalah kata yang berfungsi untuk menyatakan jumlah, tapi tidak spesifik karena balik lagi, arti dari some and any adalah beberapa oke, contohnya beberapa air, beberapa apple jumlahnya tidak spesifik, seperti dua apple kalau kita ngomong dua apple, of course, itu adalah spesifik sedangkan quantifier adalah kata yang menerangkan jumlah, tapi tidak spesifik kita hanya tahu beberapa, berarti banyak gitu ya. Nah some and any sendiri bisa digunakan untuk countable noun dan uncountable noun untuk benda-benda yang bisa dihitung dan yang tidak bisa dihitung. Countable noun contoh bendanya adalah mobil bisa dihitung satuannya. Kemudian pensil bisa dihitung satuannya. Tapi kalau uncountable noun adalah yang generalnya dia nggak bisa dihitung secara satuan, gitu ya. Contohnya pasir nah contohnya beras kemudian gula kita nggak bisa ngitung satuan kita langsung pakai satuan besarannya adalah kilo, kilogram like that ya jadi kalau kan sebenarnya beda-beda bisa dihitung satuan kalau an kan dia nggak bisa dihitung satuan harus langsung untuk gitu. kayak per kelompok gitu ya Nah, kalau ingin tahu Canceable noun itu apa Dan uncanceable noun itu apa Secara spesifiknya Ntar kita buatin deh video tentang Canceable noun and uncanceable noun Sekarang kita back to This material Kita kembali ke materi ini ya yakni ini some and any Nah, sekarang masuk ke poin utamanya Some digunakan ketika kalimatnya positif Atau yang memiliki arti positif Maka dia menggunakan some Sedangkan any digunakan ketika kalimatnya negatif atau interogatif, kalimat pertanyaan Maka kita menggunakan any oke okay? Some for positive sentence and any for negative sentence or interrogative sentence Example yang some adalah kalimat yang positif The Sentence is I have some cookies in my bag I have some cookies in my bag Oke, okay, I have some cookies. Aku mempunyai beberapa kue cookies in my bag di tasku. Kalimatnya positif, maka kita menggunakan some. Nah ingat setelah some dan kata any kata selanjutnya harus jamak. Noun yang plural ya, nounnya harus jamak. Nah, contoh yang kedua, we need some oxygen every time Kita butuh banyak oksigen setiap waktunya Kenapa oksigennya tidak memerlukan tambahan es? Karena oksigen adalah benda yang termasuk uncountable noun Jadi, walaupun dia tanpa tambahan es, dia sudah menerangkan bahwasanya oksigen itu udah banyak Diterangkan dengan some Oke, Jadi tidak perlu tambahan S karena oksigen sudah berupa unconscionable noun Jadi maupun dia singular atau fuller kata-katanya sama Yakni oksigen I have some cookies in my bag Contohin dari some We need some oxygen every time Juga contoh dari yang some Nah sekarang contoh yang any Ingat any digunakan ketika kalimatnya negatif atau interrogatif Contohnya I don't have any money Aku tidak memiliki beberapa uang Bukan manis ya, karena mani masuk ke uncountable noun Jadi walaupun dia plural, dia tidak perlu tambahan S Cukup dengan money Dan kesetambahan any Karena artinya aku tidak memiliki atau aku tidak mempunyai beberapa uang Jadi translitanya sudah negatif Maka kita tambahkan any, bukan some Contoh lagi, can I ask any water? Bisakah aku meminta beberapa air? Water merupakan uncountable noun Walaupun dia plural, dia tidak perlu tambahan S Karena water adalah uncountable noun Karena bentuk kalimatnya adalah pertanyaan, maka kita gunakan any Well dan the conclusion Some you can use for positive sentence And any you can use when the sentence negative or interrogative Nah, kalau kalian masih bingung, masih bimbang, yuk datang ke Kampung Inggris Happy English Course 1 dan benar-benar belajar mulai dari nol sampai kalian benar-benar bisa. Dan pastinya kalian akan dihandle dengan teacher-teacher yang kompetitif dan kreatif. Nah, so let's check the update program in the website of Happy English Course 1. Thank you. Bye bye.